Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini mungkin saya ingin sharing Tentang DIY perakitan Mesin CNC pen plotter ya Nah ini adalah mesin Pen plotter yang baru saja Selesai dirakit ini Makanya masih berantakan karena mau dites dulu ya nah, tapi mungkin sebelum dites Akan saya review dikit Nah jadi mesin pen plotter ini kontrolernya Ini menggunakan Arduino GRBL ya jadi boardnya Arduino kemudian di di upload software GRBL ke dalamnya ya dan ini pen plotternya mungkin mekaniknya standarnya yang membedakan mungkin ini sistemnya, sistem beltnya kan biasanya kalau ada dua stepper itu yang satu X, yang satu Y ya tapi kalau di sini ini pakai core X ya jadi kita lihat di sini nih beltnya ke sini, sini dan ke sana, balik lagi sini, mana Hai nah terhubung ya jadi belt kiri dan kanan ini terhubung nah, jadi untuk menggerakkan gantri ini itu adalah kerjasama antara uh, stepper kiri dan kanan itu yang dinamakan koreksi Hai nah, makanya digerbl nya pun itu harus dikonfig uh, mengaktifkan koreksinya bukan XC biasa ya. tapi koreksi Nah, mungkin nanti akan saya buat video lainnya yang membahas tentang koreksi ini kemudian di komputernya ini aplikasi yang saya gunakan adalah ini grbl plotter ini adalah aplikasi yang free juga bisa dipakai untuk plotter ini cukup powerful ya kemudian Oh iya ini mungkin sembujitnya Nah ini sumbu z-nya untuk menggerakkan uh, bull ini naik turun Itu sebenarnya ada beberapa pilihan ya Yang populer itu mungkin ada tiga Yang pertama pakai servo itu Yang paling banyak dipakai Kemudian pakai selenoid magnet uh, Yang ketiga mungkin pilihannya pakai stepper ya uh, Saya pilih yang pakai stepper ini Ini adalah stepper nah, ini adalah stepper bekas si dirom ya Jadi kecil ini banyak juga yang jual jadi bongkaran cd ROM harganya antara 10-15 ribuan kalau di toko online jadi cukup murah ini walaupun kecil cukup untuk menaik turunkan bullpen ini ini harusnya kira-kira 300-500 miliamper nanti jadi drivernya di setel untuk sekitar arus segitu ya kalau kelebihan arus banyak cerita kalau ini kebakar ya ini karena kecil jadi bisa kalau kelebihan bisa terbakar oke okay. oke okay, selanjutnya saya tes ya nah, tesnya itu untuk menggambar ini geometri sederhana ya ini ada lingkaran ada kotak ada garis yang agak miring nanti kita lihat apakah ada yang gak normal untuk menggambar geometri sederhana ini nanti kalau sudah oke okay, baru akan kita coba untuk uh, menggambar uh, gambar yang lain Okay, ini sebenarnya sudah saya siapin kertas ini tinggal run ya Oke okay, saya tekan run okay. Okay. Oke, selesai. Kita lihat dulu. Nah, ini di sudut-sudutnya cukup rapi. Ya, biasanya ada osilasi di sini. Nah, cukup rapi di sudut-sudutnya. Lingkarannya juga. Sempurna, tidak kelihatan ada cacat. Oke, mungkin ini normal ya. Mungkin nanti akan saya coba untuk uh, menggambar sesuatu ya, tapi mungkin silahkan melihat dulu uh, proses perakitannya. Oke, sekarang kita coba untuk menggambar file vektor. Ya, ini saya dapat dari internet, ada file vektor. Oke, kita coba Ini langsung. Saya ran, ya. gitmapnya jadi vektor jadi mesinnya bisa langsung menerjemahkan dia ya, apakah bukitnya garis nampak oke okay, sudah selesai, kita lihat ya hasilnya oke okay, ini sesuai filenya. jadi dengan hasil ini maka plotter ini sudah berfungsi dengan baik Oke okay, mungkin begitu teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh